Harga cabai merah terpantau naik pada perdagangan Rabu, 16-11, sedangkan harga cabai rawit turun. Berdasarkan data pusat informasi harga pangan strategis, PIPs, pukul 12.10 WIB, harga cabai merah naik Rp1.250 per kilo, atau 3,4 persen menjadi Rp38.050 per kilo dari Rp36.800 per kilo. Secara rinci, harga cabai merah besar dibanderol pada 39.800 rupiah per kilo. Nilai itu naik 1.800 rupiah per kilo, atau 474 RI sebelumnya 38.000 rupiah per kilo. Adapun harga cabai merah keriting meningkat 850 rupiah per kilo, atau 2,33 persen menjadi 37.350 rupiah per kilo dari 36.500 rupiah per kilo. Sementara itu, harga cabai rawit dibanderol Rp39.400 per kilo. Harga tersebut turun Rp3.650 per kilo, atau 848 ri Rp43.050 per kilo. Harga cabai rawit merah turun Rp2.100 per kilo, atau 5,53 persen menjadi Rp35.850 per kilo dari Rp37.950 per kilo. Sedangkan harga cabai rawit hijau lebih murah Rp2.750 per kilo, atau 5,89 persen menjadi Rp43.950 per kilo dari Rp46.700 per kilo. Berdasarkan wilayahnya, harga cabai merah terendah berada di Sulawesi Selatan senilai Rp17.850. Di DKI Jakarta, harga cabai merah diperdagangkan sebesar Rp47.100 per kilo. Untuk cabai rawit, harga paling mahal berada di Kalimantan Utara sebesar 68.150 rupiah per kilo. Harga cabai rawit termurah berada di Jawa Timur senilai 22.500 rupiah per kilo. Di DKI Jakarta, harga cabai rawit dibanderol senilai 37.900 rupiah per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 17 November 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini.